Saya Jumadi, pemilik dari Alvindo Car Seat. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pengerjaan Toyota Rush ya, warna hitam dengan material MBTech Carrera kombinasi dengan Raider. Di sini kebetulan yang untuk memilih untuk apa? Motif itu dari si uh, pemiliknya, ini dihadiahkan untuk putrinya, ya, untuk uh, kuliah. Dan untuk model sendiri, memang sengaja dipilih, ini apa ya? Uh, untuk anak muda banget lah, itu sporty, itu dengan motifnya juga yang elegan. Dengan proses pengerjaan sendiri uh, membutuhkan waktu cuma satu hari. Tapi memang sebelumnya emang diproses uh, motif dulu, uh, kita gambar, pola, terus jahit langsung kita jemput untuk bangkunya kita proses pemasangan. Pagi, kita jemput, pasang, sore kelar. Kita juga melayani ini ya, apa namanya, antar antarjemput sewa Jabutabek. Free, kita tidak ada, ada penambahan untuk biaya apapun. Untuk harga ya kita, kita lihat dari materialnya gitu. Mungkin lebih lanjut nanti bisa ini, apa konsultasi nah, bisa ditelepon atau WA ke nomor kami 08 untuk Toyota Race ini yuk kita lihat langsung untuk pengerjaannya Nah, itu uh, pemeriksaan MBTEK TV Ini adalah hasil dari uh, karya Alvindo Carle Silakan, bila ada perminat, silakan hubungin atau berkunjung ke uh, Alvindo Carle Jalan Sudarso, Kaping 84C. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. MBTEK is the best!